Sebetulnya filsafat bukan uh, cinta kebijaksanaan, filsafat cinta reason, cinta nalar bukan cinta kebijaksanaan. Kata dasarnya memang filosofi, filosofi atau mencintai kebijaksanaan. Tapi bijak di situ dalam pengertian mampu bernalar dengan baik, kan itu. Tuh. Jadi kalau ditanya orang semacam apa yang bijak, ya orang yang jalan pikirannya tidak dibatalkan oleh falsis. Salah satu felesis adalah feodalisme atau uh, yang disebut sebagai uh, ad vercundia. Jadi kalau yang ngomong presiden maka pasti benar. Kalau yang ngomong adalah uh, uh, pemuka agama pasti benar.